kembali lagi di channel yang Wak John. Wak John, jangan lupa kalian subscribe channelnya Wak John. Nadi, aku mau Wak John kolaborasi. Kita ngapain? Kita ngejalin orang-orang yang nongkrong di lapangan atau di taman ya. Jadi konsepnya kayak mikir homo gitu nah. Kalian pasti penasaran kan, cuman reaksi orang-orang kejikan nengok cowok kayak gini? Bisa, kita nggak rambutnya. Jadi buat yang penasaran langsung kalian tonton video intro dulu. <that that Coba, ini cakraman tanya, cinta sayang saya, misi kak, izin duduk oleh Kak. Tapi kali aku, Kak, tapi kali aku jalan-jalan di -jalan. kota apa namanya? Kak, Medan. kota Medan ya? Iya. Iya, iya, iya, besar ya? Kak, cantik ya? Kak, aku dari kampung, <laughs> dari kampung. Aku sering cantik kali, tapi aku gak nyari cowok. Gua, eh, cowokku cewekku, cowokku <laughs> dari <laughs> cewekku mana nah, kata dia mau dateng hari nah, ya. eh? ya, ini kak dia hantar kemana dia misalkan saya anggap kok oh ya ninggalin aku ya ha? lebih milih orang ini pada aku ya? enggak ya, enggak, menjadikin Jadi, malu lah pencewek yang ya kayak gitu cara kamu tolong jelaskan sama aku siapa orang ini? seminggu ya? enggak, aku baru penyampe ya. Ih, ya. Jangan bawa bawa dia ke Ka, sayang kami jangan rusak hubungan kami. Yang Lain jang, kenapa jangan rusak rusak hubungan kami? Jangan, jangan bawa bawa. Karena aku bilang jangan keluar kan. Jangan bikin malu lah ya. Nanti minta datang aku kasih lagi ya. Dari siapa ya? Tapi rambut kau itu, siapa yang ngecek ngecek rambutnya? Ah, kenapa Benar, ngecek sih? rambutnya? Ini punandal kali si cinta ini memang. Jadi, jangan ganggu ganggu hubungan orang. Tadi janji kita mau jalan. Kan tadi yang ini kan masih jam berapa kita janji? Kami-kami gitulah, Ani, kalau Kami udah lama memang pacaran, Kak. Makanya ini. Kami pria sini yang duduk bawah. Iya enggak Apa mau ragu? kalian salah kami pacaran rupanya. Kala salah Siapa bilang laki-laki dia enggak? Kami disetujui. Disetujui sama sama sama tetangganya pun setuju kami pacaran mama aku pun setuju gak? Uh. kalian dulu aja gak setuju entah siapa beneran -bener cuma gak setuju <laughs> terakhir putus gara-gara apa kita? kemarin lah kecucu aku ngobot. dia pakai pisau macam obat nyamuk. aku kecucu pantatnya kali <laughs> nah, aku lagi memotong bawang <laughs> kentut dia kutikam lah pantatnya <laughs> itu lah ayah nah. kayak gitu lah kalau ya iyaaa suka kali kok kayak kayak gitu jangan buat panu dia ci ya, ya bau kan kentut, kentut pantatku <laughs> jadinya kenapa itu apa telur lho? <laughs> pagi nah kami pacaran cuma gak muda, kayak aja, kayak aja, aja. dalam kok ini, gaya. jangan lagi nganggu-ngangguin, udah yuk, kau, bentar, udah yuk, jangan buat malu, udah yuk, mama udah nunggu di rumah, kau piring nggak kau cuci, udah, ya. udah, udah, udah, kau, sama kali, halo, hmm. Hmm. aduh, mbak. sorry ya kak, sama kali, pacarku kak nggak datang, halo. Kak pendopo ya kak. Pendopo namanya jalan apa? Lapang Merdeka ya. Oh, di pendopo nih berarti ya. Aku janjian kak. Lama kali nggak datang-datang ya kak. Kak tempang boleh ya? Halo. Dengaran Kok oh, putus-putus? Budak pun ya? budek kak pacarku nggak. Cupingnya agak tegang udah kali kau sini ya, kau tengok anak kita ini udah gak makan, kau tinggalkan kami, memang gak ada suami, gak ada otak, memang kau ya sorry lah apa, ya mbak, jangan ada cerita situ, kau tinggal-tinggal selingkuh sama orang ini selingkuh Oh, tengok anak kita udah gak berbadan lagi tinggal kepala coklat kau. tengok ini ha. Padahal lagi badannya anak kita ini. Enggak loh ya. Aduh. Yang Unyang-unyangnya ngapa peang? Rambut kau warna coklat gitu. Apa enggak siram kuasati rambut itu ini yang ngapain tadi? Jangan gini aja cari laki-laki yang enggak enggak ya. Kalian pula gabung-gabung. Jangan cecet dia. Kalian centet dinding Facebook jangan dia. Ini lagi. Diem kau. Sini-sini. Melawan nah, aja udah enggak masalah. Enggak ada rekasinya kami uang ini. Nak aku ini anak sedangis ini. Kok ketawa kau? Tawa. Kau, kau, kau nggak keluarga yang nak ya. ini udah ya. nggak berbadan lagi dia tinggal kepala. Tahu nggak kau <quiet Judge> tengok ini? Kau tengok anakmu ini. Kau nggak jangan tengok anak Jangan marah-marah lah ya. Bukan kau tengok anak kita ini. Kau tengok suku. Tahu nggak anak ini? Kau. Kau udah nangis kau. Kau udah ketawa kau. Ada kasihan kau sama keluarga sini kau duduk heboh kali kakak ini yang ngapain tadi? Jangan lagi kalian ganggu kalian suka kali ngerusak, kalian pelakor kalian ya apa lagi aku minta nomor apa katanya sama kamu. A, mau follow IG katanya. Sudah ya, banyak kali. <tuk> si Tahu kan sikap Ayo kalian mau jadi keluarga kami enggak? <tuk> oh, ketawa aja kau hei. <tuk> Kau orang, serius aku ini, yaudah udah hantur keluarga kami <tuk> Ini mbak <ke> Tengah mana yang? <tuk> Nggak tahu anak gara-gara kau lah ini ya sih Mbak dia kerja kau <tuk> <tuk> <tuk> Jika dia coba anak kami Kau jangan ketawa kau Ketawa, ini serius Eh kau apa, kenapa Karena <tuk> ini? Dia kayak melawan aja mau, wak, mau. Lah tengok ini anak kami. Kok gantian mau ganggu ganti, ya? Gantian aku mau jawab mana badan anak kami. Coba cari tahu dulu mana mana hey, mana badan anak kami mana tengok ini ha. Diga dia sama bapaknya matanya pun kalah. Sudah enggak aku minta tolong kalian kalian. Jangan kan rusak lagi hubungan rumah tangga kami. Ya? orang ngomong serius ya, aku serius. Ini pun kayak gangguin aku. Yang kau kau pun gatal kali kau. betul-betul. Betul betul Mana badan mana kok gede ini? badan anak kita ya lagi cari ganggu lagi lagi? kan, enggak marah aku kan? An, kali punya cewek kopinya budak lah. Kak, maaf ya, Kak. Budok, kak pacarku, Kak. Ada budak budaknya sakit topengnya <tuk> Ah, aku aja ya, Kak ya. Kak, aku numpang duduk boleh ya? Duduk <Dodok, tuk> aku ya? <tuk> ya. Capek. <tuk> Halo, aku, Kak. Baru dari tadi aku nyari-nyari keliling-keliling lapangan Merdeka nih Ih, gampang cari. Pacarku, Bang. Mau janji, ha? lagi? Butek, Bang. Kayak mana mau aku telepon. Kakak kupingnya. Chat aja. Chat aja ya. Pacarnya cantik ya. Ya, emm, cantik kali kalah lah, kakak-kakak ini. Iya. Ah, betul, Bang. Ini telepon, ik telepon, chat dulu ya, Kak. Biar anaknya tengoknya. Dicek pun gak nampak buta yuk gak kerasa matanya ini udah buta buta nah. goblok kali Enggak, cecek aja dia itu butek ayo. Jawaban. Saya besar nah. kali, Kok bang enggak, suami enggak ada otak memang kau ya. Kau tengok badan anak kau nih, hilang ini ha. Kepalaannya enggak tahu kau. Bapak kan mau kami suami istri tau kenapa kayak hal gigi kamu pagar gitu takut curi orang aku kena pelari kau tengok ini kau tanggung jawab mana kau anak kau sini kau sini nah, nah, jangan gitu lah malu tidak ini kak, udah dia kok yang yang yang yang, marah kan ini kupingnya. Ini cantik itu pak. Iya lah karena ini, aku ini. Bila -bila. Okay. ada pajak bilang tadi. Oke ini dia. Tengok anak kami ganteng, kok tengok itu madu namanya Cantik <laughs> loh kak. Iya, cuma digantikan bapaknya. Agar lain ah, ini yang sekarang kak. aku udah diam, jangan bisingan di ya. Hmm. Memang gini suamiku Katanya kak. Kalian jalan-jalan, kalian. Gini lah bang, aduh Masyaudah si kau, ngapain kau mau orang ini? Kan tadi kau bilang anak kita jemput anak Aku gak sengaja yang diajai tadi duduk sama orang ini si Siapa? Iya, <tuk> bagus <tuk> sekali, gimana deh ya? <tuk> Jangan eh, pernah cari suami Iya kan bang, enggak. abang itu enggak. Ini dulu, nanti sama dia ini Iya, enggak. diajai tadi duduk Aku kan bagus-bagus ya nah. sini duduk-duduk Nanti ku lupa <tuk> celana kau koyak-koyak tabrakan kau ya? <tuk> <tuk> <tuk> ini lagi lah, ngapain Marahin apa ya? Bawa suamiku Ih, gak Tanya nama ini, tanya paling ganteng ini. Tanya nama ini buta, buta, tapi yang yang yang kami seperti kabel. Beda warna aja, beda warna. Mirip kan? Ini apa? Apa jadi Ini maramadia. yang mau Yang mau aku nggak sama orangnya aja ada seorang aku nggak mau. Ini siapa? Intel. Berdiri, berdiri. Gak Nih, ini selingkuhanmu juga? Ah, enggak, cowok abang ini juga enggak, enggak bang, selingkuhannya abang tidak nampak abang jangan ngomong lagi enggak lah yang ah tahu. orangnya, kita ini minta makan, ya digadi-gadinya semua, mata-matanya tahu itu kali kok buat Nanya yang kereta kita, kamu bilang tadi parkir di sana nggak ada. Tadi aku taruh sana yang man. Ini kakak ini kuncinya ikut taruh sama kakak kan. Mana kunci Kedua. kereta kami mana? Di sini aku taruh. Dambil sama kakak ini. Renren curi curi, Keren. jangan curi Keren. curi Mana kereta kami? Kamu tahu aja. Kami, kami mau pulang. Tol jangan kau mentuduh kau namanya mentuduh cepet mana kereta kita ini orang ini mana kereta kita jangan bikin malu lah ya mana kereta kami nanti kan dia tanke korok kayak gini depan umum. muncul aku kayak kami kami ngerjai kami kami ngerjai orang tau kami buat video izinnya kak oh kau bilang tapi gue contohnya situ loh kak mana kak kita buka-buka atas bantuan Bikir, oh ini di telur ya, <laughs> di telur gulung ya Pak, kami buat video izin upload channel boleh ya? Dijinnya, Dijin, ya subscribe sama channelnya Wak Jon sama Mata Karya Mata Karya Mana lah kameranya kalau kalian tahu? Itu Aduh, di <laughs> Ini oh, di pantai, eh ini dong? <laughs> <ini. laughs> <laughs> itu di ujung sana itu, ah, nah, itu. Ada, ada, ada, ada dua, ada dua, ada dua Coba ada, ada, coba dua. ada, ada, ada Kayak big hijau ya terima <laughs> nah, kasih ya, sekali lagi ya Apa kalian tahu ketawa, belum ketawa? Ih, keluarga kami ya. Udah dapet badan anakku, tengah <gifat> dia rupanya. Bapakku ternyata anakku. <gifat> istri istri aduh ketawa aja Kakak ini ketawa aja Kakak ini gak pake mau gak? mau kali kak. mana badannya wikilang uradu mau bantu keluarga kami hancur kali dong keluarga kami ha? mana? ini banteng lagi tau ya apa-apa mau dia jalan-jalan sendiri ke lenteng? itu ha? jangan gak tendang gak tendang gak tendang gak gak Kakak ini kenalan bersama anak cepat namanya Madan Madan eh. Madun, Madun. Kalau gini wadun. <laughs> kami ngerjain kan? <laughs> Udahlah Kami buat video untuk YouTube. Boleh ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Nah, kami izin ya. upload di channel kami boleh. Ya? Bolehlah. Nah, marah kan? Betul nih aman. Mana lo kameranya? <laughs> ada cepat ada cepat ada karena ada cepat gak itu kamera ada di sana kak ujung <tuh <masalah> hasil, udah, udah, <tuh <masalah> eh, gak tuh itu hasilnya udah <tuh> ada lagi nih coba <tuh> eh <masalah> itu gak lagi sama gak ada lagi Izinnya kak? gak apa kak ujung <tuh> gak apa gak makasih ya ini kak gini ini kak gini Kalian yang hubungan suami istri ya, Bukan, ah? ah? Bukan, uh, uh, uh, udah siap, aku udah kebiraan kod... <tuk> nah, ya, ya, kau aku lah, kalian Aku masih nggak <tuk> terima kalian bawa-bawa lelaki <tuk> ya di ah, Lantam, lantam, kau Ini, akibat ini, kak <tuk <tuk baru kupangkas tadi tadi, saya dengar, Kak. Baru saya perlu ya Kak. tahu dia. emang nggak gua gila. Ini tangan judi, mana? ya? kerennya judi aja, enggak. Dia nggak boleh lega. <tuk> lama nge -nge -nge. Laki dedik, no. Gila, kalian aja nggak datang ke pesta nikah kakak ya, kan? Pak kantor, Pak di Apa mana? Tahu Tahu ke tau, tau, kan? dia piringnya kan ya. Enggak lah, Yang. Enggak lah. Jadi siapa ini? Ngapain? ngerjain orang kakak apa apa hahaha udah kami buat video untuk youtube terus? terus? kami izin upload di channel kami jangan kenapa eh hahaha hahaha hahaha percaya kalian memang suami ini udah gila normal aku eh ada cewekku ya ada homo haono homo haono ada cewekku itu tatuah itu tatuah itu tatuah ada rumah haono Betul nih aman kan? Aman. manalah kameranya? Mana? Ini, dada-dada cepat. <tuk> <tuk> ah, gila, gila. <tuk> gila, gila. Betul, betul. Isi, sana, gila sih, Sanaujo. Gila kameranya. Itu lagi <setiap> lagi sana. <tuk> <tuk> <tuk> nggak mau pergi jauh kau ya heboh kamera kau. tapi alih, soalnya videonya antek pak Anta, lah apalagi kolek mak Wak John, maka jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian apa dan share sebanyak banyaknya agar kami makan semangat lagi buat konten-konten yang nggokil. tapi nanti aku bakal juga main di video konten Wak Jon ya kanda. betul. kalian tonton juga di Wak Johnnya ada episode apanya episode 8 ya. jadi kayak kayak ini sih. Sanjung ya. Tolonglah <laughs> <Hanya. laughs> kalian bantulah kami ya. Bantulah we, bantu bantu. Dan kami mau mancing rudan dan gangku mana pancinganku kami kamera ini sini. Ini kami mau eh, sana kau. di eh, orang mancing kuda sana, orang mau Jaring-jaring, <laughs> jaring, jaring. jaring, jaring. Mancing, <laughs> dulu, so, mancing. ikan dari, ikan cepat. <laughs> ikan cepat tarik, tarik, tarik. Sana, lah. orang lagi mancing. Sana, sana nanti cucuk <laughs>